Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tiga pokok bahasan yang berhubungan dengan otomotif, yaitu sasis otomotif, listrik otomotif, dan mesin otomotif. akan pecah kembali ke kelompok masing-masing untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryu Apendi. Saat ini saya diamanahi, dipercaya oleh SMK Negeri Satu Gunung Sindur sebagai kepala kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Teknik kendaraan ringan otomotif atau yang lebih sering disebut dengan TKR otomotif menjadi salah satu kompetensi keunggulan di SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Untuk jurusan otomotif itu sendiri memiliki visi menjadi kompetensi yang unggul serta menghasilkan tamatan yang memiliki intak dan iptek, mandiri, kompetitif, siap kerja, dan juga bertanggung jawab. Dari visi tersebut, kemudian kami menjabarkan menjadi sebuah misi yang pertama yaitu menumbuhkan dan memperkuat keimanan dan ketakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman dan landasan yang kuat bagi seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengacu kepada kurikulum dan juga kebutuhan dari industri itu sendiri. Atau yang lebih dikenal saat ini menjadi kurikulum link and match antara sekolah dengan industri pasangan. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kerjasama yang baik antara dunia usaha atau dunia industri secara berkesinambungan. Dan yang keempat menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan tamatan yang memiliki jiwa kompetitif dan jiwa bersaing di dunia kerja serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dari visi dan misi tersebut, kami implementasikan dalam bentuk pelayanan pada proses pembelajaran kepada peserta didik. Dan alhamdulillah, mulai dari tahun 2021 sampai dengan saat ini, sudah banyak perusahaan yang bekerja sama dengan kompetensi teknik kendaraan ringan. Yang melalui kerjasama tersebut, baik itu kerjasama PKL, kemudian magang, sampai dengan perekrutan karyawan untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang memang sudah menjalin kerjasama dengan kompetensi TKR yang pertama, yaitu PT Prima Komponen Indonesia yang baru Desember tahun lalu ditandatangani kerjasama atau MoU-nya, kemudian PT Auto 2000 Cilandak dan PT Auto 2000 BSD, serta PT Auto 2000 Gading Serpong. Kemudian ada juga dari PT Plaza Toyota Gading Serpong, Batavia Bintang Berlian yang salah satu anak perusahaan dari Mitsubishi kemudian PT Arista Motor yang menaungi untuk brand Ford dan juga Wuling yang berada di wilayah kota Bogor, kemudian Indomobil Strada Pajajaran untuk brand Kia dan juga Nissan, serta PT Astra Daihatsu Internasional Cibinong dan Setia Jaya Toyota. Serta ada juga satu perusahaan yang saat ini juga baru menjajaki kerjasama dengan teknik kendaraan otomotif yaitu PT JS Auto Pamulang. Itulah mungkin beberapa profil perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan teknik kendaraan ringan otomotif yang tentunya hal itu akan berbuah kepada proses pembelajaran ke peserta didik yang ada di jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Maka dari itu jurusan teknik kendaraan ringan otomotif bisa jadi jurusan yang bisa diandalkan di masyarakat menjadi jurusan pilihan di masyarakat karena apa? Karena kita akan membekali seluruh peserta didik kita dengan pembelajaran berbasis industri yang tentunya sudah didukung dengan peralatan-peralatan yang kita miliki saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku Kepala Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.